Pikiran itu mencipta, kita pasti sering mendengar kalimat hati-hati dalam berkata, Hati-hati dalam berpikir. Ya, tetapi perkataan tersebut lebih mudah diucapkan dan didengarkan daripada benar-benar dikerjakan. Kita semua pasti tahu bahwa mind is creating atau pikiran itu mencipta. Seperti apa maksud kalimat tersebut? Ilustrasinya begini. Pernah Anda suatu hari tengah dalam perjalanan menyetir mobil atau sedang mengendarai motor. Lalu Anda menyadari bahwa dompet Anda, sim Anda tertinggal di rumah. Lalu Anda panik dan dalam hati mengucap, wah... Jangan-jangan ketangkap polisi ini. Selang beberapa lama di lampu merah, polisi datang mendekati Anda dan menanyakan SIM Anda. Bayangkan, atau pernahkah suatu hari Anda berkata dalam hati, Eh, Alamat dan nomor telepon teman-teman semua tercatat di handphone ini. Kalau handphone ini hilang, gawat nih. Ternyata selang beberapa hari setelah Anda mengucap tersebut, handphone Anda benar-benar hilang. Atau mungkin suatu hari Anda berkata dalam hati, mm, kayaknya ini kunci rumah satu-satunya nih. Atau mm, kayaknya ini kunci mobil cuman satu nih, nggak ada cadangan. Kalau hilang bisa berabe. Besoknya kunci tersebut ketinggalan di dalam mobil dalam keadaan terkunci. Anda bisa bayangkan, kenapa hal itu bisa terjadi? Dari cerita-cerita tersebut, kesannya ketika kita mengatakan atau bahkan sekedar memikirkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan, kalimat itu seakan memberi getaran ke alam semesta. Pada contoh pertama misalnya, kita memberi sinyal dan menggetarkan dawai di hati polisi. Dan benarlah, getaran tersebut direspon oleh pak polisi tersebut. Atau satu contoh lagi, apakah Anda pernah memiliki atau sekedar menina bubukan bayi? Getaran dari diri kita terbaca dengan mudah oleh sang bayi. Misalnya, dia di suatu malam, katakanlah jam 2 malam terbangun, kaget dan menangis keras. Kita juga ikut terbangun karena suara tangis sang bayi. Kemudian, dia kita gendong Kita mencoba menenangkannya. Lalu ketika sang bayi kita tenangkan, justru menangisnya lebih keras. Apa efeknya begitu sang bayi menangis lebih keras? Anda pun panik. Dan semakin Anda panik, bayi tersebut menangisnya tambah keras yang kemudian membuat Anda tambah panik lagi. Jadi solusinya bagaimana? Akan lebih baik jika Anda mencoba menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Beri sang bayi getaran bahagia, getaran damai dan Anda kendalikan diri Anda. Dia nanti membaca suasana hati damai tersebut. Jadi ketika Anda damai, dia merespon damai. Kendalikan semuanya, andalah pengendali sejati jalan hidup Anda. Lalu lihat apa reaksi sang bayi setelah getaran Anda tenang dan damai. Pasti tangis mereda Karena dia terinduksi getaran damai Anda tadi Dan kembali dia tidur nyenyak Karena getaran Anda tadi melindungi dia Percayakah Anda bahwa getaran dawai Anda tadi Menarik apapun yang Anda pikirkan Dan yang Anda inginkan Melihat ke dalam diri Coba kita merenung sebentar. Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah inward looking atau melihat ke dalam diri. Bisakah Anda menceritakan bagaimana selamanya uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenal pola uang datang ke Anda? Ada berapa cara uang datang ke Anda? Mungkin agar lebih cepat, saya bantu dengan pertanyaan. Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja? Atau diberi orang tua Anda? Atau diberi oleh suami? Atau diberi oleh pasangan hidup Anda? Atau dari hasil usaha sendiri? diri atau dari dagang atau dari gaji atau dari meminta kepada orang lain apapun itu sewaktu anda melanjutkan video ini mungkin ada di antara anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain serta sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk menutupi semua kewajiban yang terus meningkat setiap bulan setiap harinya setiap tahunnya dan mungkin anda setuju bahwa anda memilih untuk menyudahi masalah finansial ini Anda memilih bertanggung jawab atas apa yang terjadi di depan Anda, Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain. Anda memilih menjadi pribadi yang menang. Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak ada yang namanya keunggulan. Yang ada hanyalah pengulangan. Misalnya, sekarang kita bayangkan. Misalnya ya, ini hanya pelajaran untuk memberikan pemahaman terhadap persepsi Anda. Bayangkan ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte, dekat jembatan semanggi, di jalan. Jenderal Sudirman waktu menunjukkan pukul 12 tengah malam, perempuan cantik dengan tinggi semampai berkulit putih tersebut berpakaian rapi. Sesekali melihat jam di tangan kanan, ada beberapa orang berdiri bersamanya, tapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena kecantikannya. Kalau dilihat sekilas, usianya tak lebih 25 tahun, make makeupnya tipis, kecantikan alaminya terpancar. Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut, kira-kira. Apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Anda tentang perempuan cantik berdiri di sisi kiri jalan yang disoroti jelas oleh lampu merkuri dekat halte tersebut? Mungkin ada yang menebak, ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri. Atau ada juga yang menyatakan begini. Mungkin perempuan ini baru pulang kerja shift malam dari hotel di bilangan sekitar situ. Pokoknya macam-macam. Pasti ada yang positif, ada yang negatif. Keduanya bergantung kepada template kepala kita masing-masing. Lantas, bagaimana template di kepala seorang tercipta? Mengapa manusia satu dan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada manusia yang sukses, ada yang yang biasa saja. Ada yang gagal dan ada lagi beragam hasil lainnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, seseorang yang membaca koran lampu merah atau dulu ada namanya pos Kota atau isi berita yang selalu negatif. Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta, tetapi kalau setiap hari dijejali dengan berita maksiat, kriminal, bisa dibayangkan seperti apa template orang yang kira-kira selama lima tahun kalau dia baca dan yang diperoleh adalah hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran, majalah bisnis, buku self-improvement selama lima tahun? Template seperti apa yang dia miliki? Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena wanita cantik tadi, apakah Anda menebak? Apa isi kepala masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Inginkah mengubah dasar pemikiran anda dalam memutar roda selalu ada yang memberatkan sama halnya dalam melakukan perubahan mindset ini maka selain keyakinan-keyakinan lingkungan yang mempengaruhi ada juga hal yang harus anda jaga setelah melakukan perubahan jika ini tidak dijaga anda akan kembali lagi menjadi diri anda yang lama sebagaimana